E, di video kali ini gua mau bikin tutorial cara membuat ketapel atau slingsuit Pelurunya kita pakai kotri atau bola besi, bola besi, biji bearingnya. Kita desain ketapel ini dengan genggaman jari kita biar pas Pasitnya sih. Kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Uh, dan tanpa tunggu lama-lama lagi, kita langsung ke proses pembuatan. Cekidot. yang mau bikin Target bisa bikin juga seperti ini kita pakai kardus, dalamnya kita kasih busa atau kardus yang banyak biar pelurunya nggak hilang <gulet> oke okay, mungkin sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa klik like komen dan subscribe biar channel ini terus berkembang eee, sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh